di mana ini sebenarnya ramah enggak ya Ya, jadi orangnya mendekat. Bidang usaha saya perikanan baik pendederan maupun konsumsi. Sebelum ada pakai sumur serta listrik, saya menggunakan air sungai. Tapi dalam satu minggu saya hanya dapat jatah satu kali minimal satu sampai dua jam tapi setelah saya ada rezeki saya membuat sumur sama memakai listrik. Setelah saya memakai sumur sama listrik saya bisa memelihara ikan sepanjang masa dan saya bisa lancar segalanya dan terima kasih atas bantuan serta aliran listrik dari PLN. Masih kurang. itu 2 Nama saya Saryono bidang usaha saya perikanan baik pendederan mau konsumsi dalam waktu satu tahun, satu tahun sebelum ada sumur sama aliran listrik saya menggunakan air sungai tapi tidak selama tidak bisa lancar dan bisa tidak bisa, suatu saat bisa berhenti dalam memelihara ikan tapi setelah ada rezeki saya membuat sumur sama pasang Listrik saya bisa rutinitas, bisa memelihara ikan. Terima kasih atas bantuan serta aliran listrik kepada saya. Selama satu tahun bisa memelihara ikan. Ah. Ya.